oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bama Isha Putera oke okay, jadi kesempatan kali ini saya berada di desa tambang mas ya guys tepatnya di desa tambang mas saya akan mengajak teman-teman untuk uh, mencicipi ya mencicipi salah satu kuliner atau jajanan ya uh, jajanan pinggir jalan ya ini donat guys ya gimana kenikmatannya dan gimana rasanya ini jangan lupa support dan dukung channel ini ya agar tetap berkembang oke okay? oke okay, jadi guys ini tepatnya di desa tamang mas ya ini di depan Alfamart itu aneka donat yuk kita kesana yuk gimana kenikannya ini kita sana guys oke okay. nah ini guys ini ini ada donatnya guys ya ini ada berbagai macam menu ya Guys, ya. Oke, ini lokasinya ada di Desa Tambang Mas ya, Guys. Tepatnya di depan alfamat Tambang Mas. Yuk kita samperin, Pak ya. Selamat selamat mbak. Selamat. Izin buat video, mbak, ya? boleh ya? Boleh. Oke, dengan nah, apa? jadi aja dibuka. Oke. Ini usaha sendiri atau gimana, Pak? Ini saya cuma karyawan di sini, Mas. Oh, banyak kerja ya di sini, ya? Iya. Ini yang paling eh uh, yang paling laris apa, Pak? Sisi, Pak. Ini... Laris apa? Satu boxnya berapa isi? 18, ada yang 16. Oh, ada yang oke oke. Okay, okay. Donatnya berapa itu, Pak? Satunya. Kalau 1, 9, Oh, Oke. Okay. Nah. Itu uh, bisa milih enggak? Boleh. Oke. Okay. dong Yang paling sering dicari Itu taruh di sama Oke, okay, sip. Ini bukanya jam dari jam berapa, Pak? Bukanya jam pagi. Oh, pagi ya? Yeah. Oke. Okay. Sampai jam jam 10 malam, kadang jam 9 malam terus sampai malam mbak ya? iya, kalau masih bisa, sampai malam oke, ini guys, ini donatnya guys ini mas Topik ini bosnya ya? iya mas oke, mas Topik ini bosnya oke guys, jadi buat teman-teman yang bikin kopi dengan ini silakan mampir aja di ini ya, di desa Sampang Mas di Ketamatan Alam Nangisatan. berarti bukanya dari jam, berapa tadi Pak? setengah sembilan pagi ya sampai jam sepuluhan an ya iya. oke okay, kita cicipin dulu guys ya gimana kenikmatannya ini oke okay, jadi guys kita akan mencicipi ya uh, tadi udah dibeli salah satu jajanan yang ada di desa Tambang Mas ya, ya ini donat ini dia donatnya guys jadi gimana kenikmatannya ini ini lokasinya ada di desa Tambang Mas ya desa Tambang Mas Kecamatan Ma Penang Selatan Kabupaten Merangin. tepatnya ada di depan salah satu Alfamad ya. Alfamad. ini uh, tempatnya atau uh, warungnya ya, warung donanya. Jadi gimana kan nikmatan? ini? Kita akan cicipi uh, beberapa iya menu ya yang ada di sini. Kita cicipin jadi ini ini yang uh, green tea ya. Ini kita cicipin dulu. Bis. Kita cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Mbak Parikana. Selamat bergabung dengan ada Kinada. Ya. Oke, disini lagi dong hari hmm. Mantap, guys! Donatnya ini kenyal, ya. Terus, rasa mesisnya ini oh, sangat empuk, ya. Empuk dan gurih, mantap, loh, ya! Apa si Green Tea Green Tea, yang Green Tea guys ya Green. Ini yang legendaris, yang sering di, yang sering banyak dicari orang-orang. Oke kita makannya. Hmm, mantap guys, bu. Kenyang guys. Ini satu aja udah lumayan kenyang. Jadi untuk teman-teman. Uh, ini 10.000 dapat tiga ini ya, tiga porsi ya, tiga porsi uh, donat ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau mungkin pengen nyobain ini langsung aja datang di Desa Tamales. Depannya di depan Alfamart ya, tuh di belakang tuh. Ada donatnya, donat Mas, mas Tofik ya. Donat Mas Tofik guys, donat Mas Tofik. Ini bukanya dari jam pagi ya, dari pagi sampai jam 10 malam. Cobain ya mantap. Oke kita cobain yang beda. Hmm. Hmm, mantap ya. Nah itu ada pembelinya hmm. terbukti kan bahwa donat hmm. ini mantap sekali. Oke kita makan lagi ya kalau munya, munya munya mantap. Jangan lupa yang belum uh, subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, bantu dan dukung channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Dan mungkin kami akan uh, mereview jajanan-jajanan pinggir jalan lainnya. Oke okay guys, kita makan lagi guys. Kita cobain yang coklat guys. Kita cobain yang coklat guys. Nah, nih, coklat ini. Di sini enggak cuman uh, ini, enggak ya, cuman donat. Namun ada pizza juga, ada dan banyak variasinya. Kasteng, satuannya harganya 4.000 ya, guys. Kalau misalnya mau beli tiga 10.000 ribu, guys, jadi mending beli sepuluh ribu, tapi dapat tiga paket. Oke, kita makan lagi. mungkin itu aja untuk review kali ini ya saya akan habisin ini dan kita akan lanjut lagi di jajanan-jajanan lainnya. terima kasih berapa pak anunya pak? Oke Mantap sekali. selain donat apa pak? ada lagi nggak? Ada apa itu? Ada kulineran juga. apa itu es bubur ya? Kapan itu kira-kira apa namanya jualannya kapan? Insyaallah sih, cuma sore aja pak. sore ya? Kita aja berapa itu? Kita jam 1000 itu? Kita jam 1000-an, Di Kita di depan an Mas. Kita Oke 1000 gitu. itu? Mas. Kita jam 1000-an, Mas. ya? jam 1000-an, Mas. Kita jam 1000-an, Mas. Kita jam 1000-an, Mas. Kita Oke, mohon-mohon pak Kita buat mbak aja Mas. apa jam serius? Eh? Serius? Mas. Okay. Kita apa 1000-an, Mas. Kita jam Terima kasih banyak untuk udah diizinin untuk dia. Oke sama-sama. Oke, kasih banyak, Oke, siap, Oke, jadi guys, uh, itu tadi ya. Itu tadi salah satu kuliner ya yang ada di Desa Taman Mas yaitu donatnya. Jadi untuk teman-teman dukung channel ini jangan lupa support, like, komen dan subscribe. Jika teman-teman mempunyai apa namanya uh, rekomendasi makanan lagi atau cemilan, Silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Oke, okay, jangan lupa like, comment, dan subscribe Thank you guys, nantikan video selanjutnya